Coba Berapa api ya? Bentar ya, nak. sabar. konekin ke yang ayah mana? Ini kok Rafa. Belum nyala Note. Ini record. Nah, realme. Bukan. Nah. Oke. Okay. Mm. Adi, ini ada nggak suaranya nih ada ada suaranya oh gue gak denger ya suara video ya yaudah oke deh ya masuk ya masuk ya gua gak perlu gue gak perlu pakai video kan ya enggak usah lah soalnya ntar orang pada tak takut lagi ngeliat muka lo nih atau enggak? kok aja sih emang itu maksudnya boleh gitu? orang pada gitu ngeliat muka lo aduh melas bener nih satu nenek-nenek. emang belum Oke. Gua admit ya, gue admit ya. Ini gue close dulu nih, gue dari stop share dulu ya. Oke. Yeah, ya, Assalamu'alaikum. Asalamualaikum. Oke, okay. sebentar kita cek dulu. Oh. Baik Bismillah. Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam. Baik Mohon maaf sebelumnya nih Tadi ada sempat ada terkenal teknis Oke sebelum kita mulai Saya ingin cek dulu audio Dan visualnya Apakah sudah bisa diterima dengan baik Ada Ada Pak Deni nih Ada sumber kita pagi hari ini Assalamualaikum Pak Deni Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Halo. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik. Gimana suara dan audionya sudah bisa di, uh, visualnya sudah diterima dengan baik? Ya, oke, okay. Pak Bagus, Yusuf ya? Hidayat mantap sekali ini. Terima kasih, terima kasih. Baik. Kemudian ada ada Bu Indi. Assalamualaikum, Bu Indi. Waalaikumsalam. Aukey. Gimana? Audionya sudah di, teri, didengar dengan bagus? visualnya juga? Mantap. Baik. Ada juga Mbak Lulu. Terima kasih juga Mbak Lulu sudah bersama kita. Kemudian juga ada Ibu Rastri dan juga ada Pak Aris Priyanto. Baik. Baik. Uh, ada Ibu Farkia. Assalamualaikum Ibu. belum dengar suaranya oke okay. ya. sambil kita cek audio ya oke okay, yang sudah yang sudah mendengar suara saya boleh di di apa namanya di, cek, di aud audionya dinyalakan untuk menjawab aman pak aman <San> oke okay, baik alhamdulillah hey, uh, ayah bunda sahabat semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam ruang inspirasi. Uh, terima kasih, Ayah Bunda semua yang sudah berkenan mengikuti kegiatan pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan uh, mendengarkan sesi, ya, mendengarkan motivasi juga nanti akan. Uh, ada narasumber kita yang menemani pagi hari ini insya Allah baik sebelumnya saya ingin ucapkan dulu terima kasih uh, untuk para pendukung kegiatan kita pagi hari ini, jadi ada Anur An Institute ya kemudian juga ada Logos Village, kemudian Stephen uh, Genetic Intelligence, kemudian ada Lampaget Indonesia, Nutri Club dan Homeschooling, Easy Homeschooling ya Terima kasih sekali lagi, alhamdulillah di pagi hari ini dalam kegiatan Festival Web Cahaya Keluarga Ulu 2020 di edisi hari Sabtu pagi hari ini, insya Allah temanya adalah tentang mengenal homeschooling itu asyik Ya, alhamdulillah pagi hari ini sudah ada narasumber kita yang akan membesarmaya kita pagi hari ini, insya Allah. Ayah Bunda dan sahabat semua. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Ki Agus Rif dan Ansori, SC dan MC. Ya, beliau adalah seorang pakar pendidikan, psikologi pendidikan. Ya, ini kebetulan juga sahabat saya juga nih di Fakultas Psikologi waktu itu. dulu. Ya, Pak Ki Agus, Mas terima kasih di dalam enggak ketemu. Ya, beliau punya jantung terbangnya cukup tinggi sekali mengisi eh, apa namanya pelatihan-pelatihan di pendidikan baik guru-guru ataupun juga eh, para trainer-trainer ya yang pagi hari ini akan berbincang dan mengisi tentang apa sih homeschooling itu dan kenapa homeschooling itu sangat menarik sekali di era sekolah yang katanya nih sekarang sekolah merdeka atau belajar merdeka wah. Baik, untuk itu uh, sebelum kita mulai, jadi susunan acara pagi hari ini nanti akan dibuka oleh narasumber kita. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, selama pemaparan materi, rulesnya adalah mohon untuk uh, um, di suaranya sehingga fokus uh, kita bisa mendengarkan materi dengan baik. Kemudian juga tidak ada gangguan untuk sahabat-sahabat yang lain. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaannya pagi hari ini. Saya memberikan waktu kepada Bapak Ki Agus Rif dan Ansori untuk memberikan materinya di pagi hari ini. Silakan Pak Ki Agus Rif dan Ansori. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita Alhamdulillah. bisa bersilaturahim uh, dengan para orang tua mungkin aduh, enak banget bilangnya orang tua para ayam bunda sekarang kalau orang Oke, gimana gitu, Pak. Di sini ada sepertinya yang memang ada yang masih single kan di sini. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan kalau yang memang masih single saya doakan cepat dapat jodohnya ini ya. biar nanti yang ada bisa sekolah di homeschooling anaknya itu maksudnya. Oke, okay, baik. Sebelumnya saya kepengen uh, memberikan sebuah gambaran dulu seperti ini. Jadi ini adalah uh, saya mau mengilustrasikan seperti halnya ketika kita berada dalam satu, uh, apa namanya, hutan. Di hutan itu ada uh, berbagai macam uh, hewan, yang mana hewan di situ mereka berlari, ada yang berlari ke sana-sini, nah, dan dia cerdik, dia lincah, dia bisa uh, lari dengan kecepatan uh, apa namanya 80 km/jam. Uh, dia bertanduk. Ada yang tahu apa namanya? Uh, namanya Kancil ya. Gampangnya gitu. Gampangnya namanya Kancil. Ada lagi kemudian yang dia senang memanjat. Dia senang memanjat, kemudian dia bergelantungan ke sana sini, lompat ke sana sini dari satu pohon ke pohon yang lain. Kemudian dia juga uh, apa namanya? bisa bergerak cepat, lompat-lompat sana sini makannya pisang. Nah, kita makan dengan kera. Kemudian ada lagi juga di situ yang dia, apa namanya, garang, sangar, dikenal dengan raja hutan, dia namanya adalah singa atau harimau. Nah, ada lagi kemudian di situ yang dia apa pandai terbang, terbang menukik sana sini, kemudian dia bisa e, matanya itu sangat tajam dalam melihat mangsa, nah dia kita panggil dengan elang. Kemudian ada lagi, ketika kita berjalan lagi di e, tengah hutan, di e, dilintas, ada yang melintas di situ, di situ ada sungai, dan di sungai itu tentu ada e, yang pandai berenang. Siapa yang pandai berenang? Yang pandai berenang di situ adalah ikan. Nah, kita bisa lihat di situ. Bahwa sebenarnya, kalau kita melihat alam semesta ini, pastinya kita akan melihat beberapa karakter-karakter yang mana di situ memiliki keunikan tersendiri. Logika gampangnya gitu. Memiliki karakter-karakter yang memiliki keunikan masing-masing dari mereka. Kehebatan masing-masing dari mereka. Artinya apa? Artinya, setiap kita di sini memiliki hal yang sama seperti itu. Karena apa? Yang namanya Allah yang Maha Kuasa menciptakan setiap kita tuh unik di alam semesta ini pasti semuanya tuh diciptakan dalam bentuk yang unik tidak ada yang ibaratnya bentuknya itu yang apa ya bahasanya nggak memiliki ciri khas gitu loh semuanya punya ciri khas kita bisa lihat di sini ada Mas Yusuf Hidayat dengan matanya yang dari dulu ya kan seperti itu, mirip-mirip yeah. mata Orientalis gitu kan, senyumannya yang manis, yeah. <laughs> dan berada di hari Kamis. Nah, kita bisa lihat wajah-wajah kita masing-masing di sini itu pasti memiliki ciri khas. Tapi bukan hanya dari sisi fisik yang kita miliki ciri khas itu. Nah, ada lagi dari sisi psikologisnya atau dari sisi kemampuannya, kompetensinya. Setiap kita memiliki kompetensi yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Itulah mengapa ketika kita bicara tentang uh, apa sekolah yang mana sekolah ini uh, ditujukan untuk manusia-manusia yang unik ini harusnya bukanlah sekolah yang menyamaratakan semuanya. Ya kan? Selama ini yang terjadi orang sekolah disamaratakan semuanya. Saya dulu sekolah negeri. Gamparannya saya dulu sekolah negeri, di mulai dari SD sampai dengan perkuliahan itu saya selalu di negeri. Apa yang terjadi? Seragam semuanya. Dan semuanya uh, belajar hal yang sama semua. Dan kalau mau dipikir-pikir lagi sampai akhirnya saya pun bertanya, kenapa kok saya harus berada di tempat yang sama dengan orang yang memiliki kecerdasan yang uh, melebihi rata-rata. Saya sempat uh, mengalami shock juga ketika saya mendapatkan ranking terakhir dari terakhir, 34 dari miring 34 dan itu luar biasa saya juga sempat kaget juga ketika si wali kelas saya menuliskan angka itu. Nah pada saat itu saya pun berpikir ulang bahwa loh, eh uh, terus apa yang salah dengan saya kalau saya ranking terakhir? So what? Apakah ranking terakhir tidak dapat sukses? Saya katakan gitu. Yang sampai akhirnya saya langsung meyakinkan diri saya bahwa saya akan membuktikan kepada semuanya bahwa saya ranking terakhir, tapi saya mampu mendapatkan kuliah di tempat yang uh, kuliah negeri. Dan yang ternyata betul, yang rata-rata mereka uh, ranking satu pada saat itu, mereka belum tentu bisa mendapatkan uh, universitas negeri. Wah, nah dari situ aja sudah mulai terlihat sebenarnya bahwa tidak jaminan angka raport, tidak jaminan angka yang kita lihat di buku raport, adalah angka yang menentukan kesuksesan. Gitu, Bapak, Ibu, semuanya, Ayah, Bunda. Loh, kenapa? Iya, tidak jaminan. Banyak orang yang punya e, nilai raport yang tinggi, bagus, tetapi dia sendiri ternyata nggak bisa bergaul dengan orang lain. Atau, dia hanya bagus dari sisi akademik, tetapi ketika dalam dunia prakteknya, dia tidak mampu. Banyak orang yang dia kuliah sampai ke luar negeri dan lain sebagainya, alhasil apa? Yang ada mereka sendiri juga tidak mampu mengaplikasikan ilmunya mereka di dalam dunia sehari-harinya. Nah, inilah yang harus diketahui bersama. Banyak dari kita yang menganggap akademik, nilai-nilai akademik adalah nilai-nilai yang hebat. Padahal bukan seperti itu. Tadi di awal saya bercerita tentang bagaimana uh, yang Maha Kuasa menciptakan uh, alam ini dengan keunikan keunikan-nya sendiri, dengan kemampuan kehebatan kehebatannya sendiri. Kita bisa lihat bagaimana harimau dia bisa mengaum, dia bisa berlari cepat, dia bisa uh, apa namanya memangsa makanan, uh, dia bisa mencari mangsanya dengan gagah perkasanya. Kemudian kita bisa lihat bagaimana kancil yang katanya cerdik, dia bisa melompat ke sana sini, dia bisa berlari dengan lincah. Kita bisa lihat juga bagaimana kera dia bisa gelantungan ke sana sini. Itu tidak dimiliki oleh masing-masing. Artinya apa? Kera dia tidak mampu mengaum. Kera tidak mampu menakut-nakuti hewan yang lainnya. Kemudian apa yang terjadi lagi? Begitu juga dengan kancil. Kancil tidak dapat manjat pohon, gelantungan di atas pohon. Kemudian apa lagi? Kita bisa lihat lagi di sini bahwa e, ikan, ikan pun juga e, tidak bisa dia berlari di darah. Nah kita bisa lihat di sini. Bahwa setiap kita itu unik dan memiliki kompetensi yang unik masing-masing kita. Artinya jangan pernah mengajarkan seekor burung untuk berenang. Dan jangan pernah mengajarkan seekor ikan untuk terbang. Dan jangan pernah mengajarkan seekor uh, apa namanya, kancil untuk memanjat pohon. Nah, disinilah yang saya ingin katakan bahwa ketika kita bicara seperti itu, homeschooling tepat sekali untuk orang-orang yang seperti, yang, yang dia sudah percaya, yang dia sudah meyakini dengan keunikan dirinya. Ya kan? Seperti halnya Orang-orang uh, mungkin kalau saya waktu dulu ada homeschooling saya tertarik banget untuk masuk ke homeschooling. Kenapa? Karena saya sudah merasa kok gue uh, kenapa kayak gini ya, kenapa kayak begitu? Itu ya? sudah ada merasa ada keunikan tersendiri ketimbang anak-anak yang lainnya, gitu kan. Sampai akhirnya merasa Ih, kayaknya nggak enak banget deh sekolah. Nah, kalau udah ada tanda aja si anak kayak begitu, itu harus dipertanyakan tuh. Ini bener nggak, anak-anak saya dimasukkan ke dalam sekolah ini ya? Nah, harusnya dibuat, di diarahkan seperti itu. Di, dipertanyakan kalau seandainya memang anak ini sudah mulai ngerasa dia nggak nyaman dengan uh, sekolah yang dia hadapi saat itu. Itu dipertanyakan gitu. Nah, terus gimana ya? Udah. Mau nggak mau anak ini harus cari tempat yang membuat dia nyaman. Dulu sebelum homeschooling terkenal sampai kayak sekarang gini, itu ada istilahnya sekolah alam. Nah, sekolah alam itu juga mirip-mirip seperti hal halnya homeschooling. Nah, tapi sampai akhirnya sekarang kita ketemu di mana masanya setiap sekolah sekarang homeschooling. Orang kan tahunya akhirnya kayak gitu. Sekolah sekarang homeschooling. Yang artinya apa? Ketika setiap sekolah homeschooling semuanya ada di rumah. Nah, termasuk saat ini kita, kita pun belajar di rumah, ya kan? Nah, ini yang saya katakan bahwa uh, sampai akhirnya begitu. Cuma pertanyaannya, apa yang membedakan sekolah biasa yang belajar di rumah dengan homeschooling yang benar-benar homeschooling? Sebelum uh, saya jawab pertanyaan ini, yuk uh, kita lihat dulu presentasi kita. Nah ini uh, adalah testimoni dari salah satu uh, peserta homeschooling, tapi sebentar sebelum ke sana saya ingin kita biar sama dulu persepsi kita tentang apa itu homeschooling, ya sama-sama saya tunjukkan pengertian homeschooling itu sendiri ya. Ya, okay. Pada prinsipnya kalau kita mengetahui selama ini kalau orang uh, bertanya-tanya apa sih homeschooling itu banyak sekali persepsi yang sampai akhirnya membuat uh, buyar ya, orang-orang itu mengatakan bahwa homeschooling uh, uh, ya hanya belajar di rumah, semuanya hanya belajar di rumah. Homeschooling itu belajar di rumah, ya kan. Tapi kalau menurut beberapa pakar, ini uh, dokter Suryadi, itu dia menuliskan bahwa homeschooling adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar teratur dan terarah dilakukan oleh orang tua. Kata kuncinya orang tua atau keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dengan penuh tanggung jawab, di mana proses belajar mengajar dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi anak lagi. Kata kuncinya potensi anak yang unik, kan dapat berkembang secara maksimal. Nah, ya, kata kuncinya keluar, orang tua keluarga. Kemudian dari sisi tempatnya juga berbeda. Intinya dia suasananya kondusif. Sehingga potensi anak yang unik itu dapat berkembang. Tuh. Kita bisa lihat ya. Kemudian beberapa pakar yang lainnya juga bilang gitu. Fokus pada pembentukan karakter. ya kan? Kegiatan belajar bisa terjadi secara mandiri bersama orang tua atau bersama guru pendamping. Kemudian orang tua memegang peranan Utama sebagai guru, motivator, fasilitator, lihat. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa semuanya dilakukan bersama keluarga atau orang tua. Nah, ini sebenarnya jalan sekali kalau uh, kita mengetahui pendidikan di Islam yang seperti apa. Islam sendiri pun juga uh, ada salah satu hadis yang mengatakan uh, Al-Um Madrasatun ulah Uh, umi atau ibunya, ibu itu adalah uh, uh, apa guru yang pertama, lihat. Nah di sini jelas bahwa itu yang itu bisa jadi kalau menurut kita sekarang adalah homeschooling, gampangnya gitu. Homeschooling itu ya kayak gitu. Jadi memang dari awal. Sekarang pertanyaannya kita bisa lihat, apakah pada zaman uh, para nabi dan sahabat dulu tuh ada yang namanya sekolah-sekolah yang mentereng seperti sekarang? Kan enggak. Tapi lihat apa yang terjadi. Yang terjadi, ada seorang anak muda yang dia bisa menaklukkan Konstantinopel. Siapa? Al-Fatih. Nah, kita bisa lihat di situ. Bagaimana pendidikannya Al-Fatih? Harusnya ditelusur tuh. Ya kan? Harusnya kita telusur. Gimana kok bisa sampai akhirnya ada orang yang memang bisa uh, seperti halnya Al-Fatih? Ya kan? Bisa me, me, apa, mendidik, orang tuanya kok bisa mendidik seperti halnya Al-Fatih? Nah, ini yang saya yang saya katakan bahwa pendidikan zaman dulu itu pendidikannya apa namanya para sahabat itu kemungkinan terbesarnya ya homeschooling itu nggak ada dulu istilahnya university pada saat para zaman sahabat nggak ada walaupun ada yang namanya makanya dikatakan satun ya kan yang mana di situ berkaitan erat dengan pendidikan mendidik anak gitu loh terus uh, kenapa kok sekarang yang ada terjadi seperti ini nah makanya saya katakan bahwa uh, imperium waduh, imperium bahasa inggris apa ya kerajaan lah ya empire <laughs> empire sehingga empire jadinya nah jadi uh, kerajaan kerajaan zaman dahulu setelah memang uh, apa sudah ada di situ uh, kerajaan kerajaan zaman dulu mereka memikirkan tuh Oh, ini nanti ada nggak menutup kemungkinan masa depan ini yang namanya orang tua akan semakin sibuk. Maka peranan pendidikan harus digeser ke sebuah sekolah-sekolah. Nah, akhirnya dibuatlah sekolah-sekolah. Efeknya apa? Ya, mereka semua disamaratakan kayak begitu. Padahal yang tahu anak, kemampuan anak adalah yang penting tua. Dan ini yang sering terjadi. Saya sering ngasih training ke guru-guru Ketika saya training ke guru-guru itu beberapa guru pun mengeluhkan. Apa yang dikeluhkan oleh guru-guru? Yang dikeluhkan adalah orang tua menyerahkan semuanya ke uh, pihak sekolah. Sebelum pandemi ya, kita bicara sebelum pandemi. Orang tua menyerahkan semuanya ke pihak sekolah. Ya udah, saya sudah masih bahkan guru BK istri saya seorang guru BK sebelumnya. Nah, Ketika istri saya uh, pada saat itu mengeluhkan ke saya, dia menceritakan begini, bahwa uh, apa, orang tua tuh menyerahkan. Ketika anak di rumah bandel, bilangnya katanya ini didikannya gimana sih di sekolah pasti begitu. Nah ini yang yang saya katakan tadi bahwa nggak bisa, nggak bisa kita uh, apa, memberikan kita ibaratnya di sini menyerahkan sepenuhnya semuanya sama sekolah itu nggak bisa. Nah, inilah yang saya katakan tadi bahwa sekolah bukanlah sebuah apa ya? Saya katakan bukanlah tempat yang yang satu-satunya tempat yang paling tepat untuk mendidik karakter anak. Ya. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa si anak itu harus sekolah, harus sekolah begini, harus sekolah. Nanti dulu, banyak anak-anak yang memang dia tidak sekolah ternyata hebat. Loh kenapa? Karena lagi-lagi. Sekolah, sorry. Sekolah yang saya masuk maksudkan di sini adalah sekolah gedung ya. Yang emang ada gedungnya, mereka dikumpulkan jadi satu di situ. Mereka harus ibaratnya duduk manis di situ. Nah, itu yang saya maksud sekolah tadi. Berbeda dengan yang saya katakan homeschooling. Ini yang saya katakan. Nggak bisa kayak gitu. Kita lihat, ketika memang Indonesia sedang dijajah Belanda pada saat itu, apa yang terjadi? Kaku sekali semuanya. Apa yang terjadi pada saat itu? Lihat, semuanya itu diatur dengan arahan dari Belanda. Apapun semua diarahkan sesuai dengan keinginan sang penjajah. Nah. Ini yang, yang menjadi sebuah catatan besar bahwa sampai akhirnya pendidikan Indonesia pada saat ini pun masih terpengaruh oleh budaya-budaya uh, penjajah sebenarnya. Alhasil apa? Alhasil setiap anak saat ini pun mentalnya turun akhirnya. Karena mereka tuh berpikirnya, ya sudah, saya mau uh, ya udah emang dapatnya kayak gini, yang diajarin di sekolah begini ngomong apa kita kalau sudah seperti itu ada teman-teman uh, sering ngelihat ya uh, kalau di FB atau di sosial media yang lainnya itu ada yang lucu-lucu gitu dituliskan di situ ini uh, sekolah zaman sekarang um, kemarin tuh saya saya ngelihat sendiri ada yang memposting gini siapakah yang uh, paling sering membicarakan orang lain a reporter B, uh, apa namanya, uh, pemerintah, uh, sorry, siapakah yang paling sering melakukan gibah? Ada aja gitu, A, reporter, B, pemerintah, terus udah gitu yang kedua tetangga. Pilihan anak adalah tetangga. Nah, contoh yang kayak gitu-gitu saya bilang, nah ini pasti salah nih. Nah, ibaratnya ibaratnya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang itu sudah baku ada di sekolah atau sudah baku ada di buku harus ngeplok seperti itu padahal banyak oh ya ada lagi ponakan saya waktu itu uh, pertanyaannya gini siapakah yang biasa mencari uang ini pertanyaan anak SD nih siapakah yang biasa yang uh, siapakah yang biasanya mencari nafkah di dalam di uh, di keluarga kamu apa jawaban si anak Eh, ada ada yang pertama, pilihannya adalah A, ayah, B, uh, ibu, C, ayah dan ibu. Kemudian si anak uh, ponakan saya bilang, ini kan enggak semuanya orang yang cari uh, uang itu uh, kakek, dia bilang gitu. Kenapa? Yang dia ketahui pada saat itu, ya kakeknya yang uh, cari uangnya itu benar-benar terlihat jelas. Yang emang ibaratnya setiap hari kan, PNS kakeknya kan, kakeknya setiap hari pulang -pergi, pulang pergi, pulang pergi pulang sore. Sedangkan ayahnya pengusaha, dia usaha, jadi yang dianggapnya dia itu sebagai seorang yang cari uang adalah kakeknya. Kita bisa lihat di sini bahwa akhirnya persepsi anak terhadap segala sesuatu itu berdasarkan literasi-literasi yang ada di sekolah nah ini yang kalau saya katakan dari dulu saya sebenarnya mempertanyakan ini yang saya katakan bahwa sampai akhirnya si anak pun uh, tidak tidak muncul kreativitasnya ini yang yang memang harus kita uh, lihat kembali kok bisa si anak sehingga nggak muncul kreativitasnya nah seperti itu Mari kita lihat lagi seperti halnya pengertian-pengertian tadi kita Sampai akhirnya harus memahami bahwa homeschooling berbeda dengan halnya yang kita ketahui sekolah-sekolah pada umumnya. Kenapa? Lihat. Homeschooling fokus pada pembentukan karakter dan minat bakat. Kegiatan belajar terjadi secara mandiri. Loh, gimana kegiatan belajar terjadi secara mandiri? Iya, si anak ketika dia kita suruh untuk ke warung, itu pendidikan loh. Iya, misalkan. Ya adek, adek ke warung dong beli gula terus iya mah misalkan adek beli gula satu kilo ya udah gitu beli uh, telur setengah kilo terus udah gitu adek nanti jangan lupa beli terigu beli terigunya satu kilo aja cukup nah kita lihat di situ. ini adek bawa uang seratus ribu ya nanti kembalinya berapa coba adek hitung, lihat di situ si anak sedang belajar apa? Oh, oke okay, oke. Okay. Saya sebenarnya nggak biasa eh uh, apa namanya tidak melakukan interaksi. Saya kepengen sekarang kita melakukan uh, melakukan interaksi. Saya stop sharing dan saya minta untuk membuka dulu semuanya. Tolong dibuka uh, mute-nya, dibuka mute-nya. Saya mau interaksi. Nih. Ya. Yes. Oke. Okay. Aktifkan. Oke, okay, oke. Okay. Sip. Nah, uh, saya manggilnya Mbak Farkiah. Betul? Betul, betul. Atau Ibu aja nih? Bunda, Bunda Farkiah aja ya? Iya. Iya. Iya. Coba Bunda, saya mau tanya. Kalau dari cerita saya tadi, nih, cerita saya yang... Uh, si adek tadi yang dia beli gula yang dia beli telur yang dia beli terigu kira-kira pada saat itu si anak sedang belajar apa bunda Farqia? yang pertama belajar tentang kemandirian si. yang pastinya yang dia belajar tentang matematika Betul. Ha -ha. itu oke okay. diajarkan mandiri bagaimana dia interaksi dengan orang Ya. Betul. Betul menurut saya. Oke. Okay. Ada lagi nggak yang hmm. lain kira-kira? Yang yang jelas-jelas pada saat itu dia diminta ke warung. Yang udah jelas nih, kalau warungnya jauh tentu ya. si anak akan belajar motorik atau olahraga. Itu dulu saat itu. Ya. Kenapa saat ini anak-anak tuh pada mager atau males gerak? Anak-anak oh. males gerak itu dikarenakan sudah jarang banget si anak kita minta tolong ke pasar, kita minta tolong ke warung. Karena apa? Udah ada mbaknya. Ya kan? Atau si anak pun udah mager karena dia pegang ini. Udah mager, dia bisa bilang, "Lagiannya sih, Mama bukannya kemarin beli online aja." Nah, ayo. Ya kan? Atau pun juga yang lebih yang lebih sedihnya lagi, "Mama harusnya belanjanya ke mall aja kali Ketahuan sekalian belajarin kebutuhan kita satu bulan. Nah, ayo loh. Ini yang terjadi hmm. sekarang. Nah, padahal zaman dulu sebelum kita ada mall, itu yang ada, saya ingat banget, saya anak terakhir. Saya paling sering disuruh-suruh pada saat itu. Dan apa yang terjadi? Memang, nggak enak, berat, Tapi disitulah pembelajarannya. Kemudian ketika kita ketemu sama kawan jual, kita belajar komunikasi di situ, Paling tidak keberanian untuk kita bicara. Saya bisa menjadi pembicara saat ini, kenapa? Karena pada saat itu saya sering disuruh-suruh sama ibu saya. Kemudian apa? Saya yang ada disuruh beli ini, beli itu. Bahkan saya ingat waktu itu ketika saya lagi di pasar, itu ayah saya yang saya tahu persis bahwa harga apa, teh botol pada saat itu sudah jelas-jelas gitu. Tapi sama, sama ayah saya suruh tawar. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Terjadilah negosiasi. Lihat, belajar negosiasi itu pun ternyata bermanfaat sampai akhirnya ketika saya besar sekarang. Ketika saya besar sekarang saat ini, saya pun bernegosiasi dengan beberapa pelanggan, dengan beberapa klien saya. Lihat, disitulah yang saya katakan bahwa kemampuan-kemampuan yang seperti itulah yang harusnya ditanamkan ke anak-anak saat ini. Matematika, betul. Jelas, itu udah pasti. Karena dia pegang uang, berapa kilo-berapa kilonya udah praktek, dia paling utama di sebenarnya ketika dia interaksi sorry, itu untuk saya ya. Untuk saya sebagai orang yang ketika saya sudah menyadari keunikan saya adalah saya uh, public speaker saya tipe orang yang senang bicara uh, depan orang banyak. Nah, loh kok bisa ya, terasa saya pada saat itu. Saya dari kecil memang diasah untuk bisa bicara di depan umum. Bayangkan pada saat uh, saya waktu masih kecil dulu, saya pernah uh, diminta sama ibu saya suruh tampil ke satu panggung. Lihat. Untuk apa? Ngomong aja di depan sana, gak apa-apa. Tampil di podium ketika lagi di uh, musholah, ya kan? Musholah lagi kosong. Naik-naik ke podium, naik ke podium. Tuh, bayangkan. Saya sampai dibilang kayak gitu. Ngomong apa aja boleh di podium. Itu kalau perlu mic-nya dinyalain. Habis itu saya nyalain sendiri. Orang-orang pada datang pada saat itu yang pemilik musola datang. Hei, berisik Nah, bisa, sini, sini, turun, turun, turun. Lihat. Pada masih kecil aja saya keingetan bahwa saya berdiri di atas podium atau uh, di atas mimbar pada saat itu ketika di di dekat rumah saya. Lihat. Dari situ pendidikan yang luar biasa yang saya dapati. Ketika saya uh, bicara masyarakat, saya... Saya sudah lupa tuh. Coba saya tanya sekarang sama yang ada di sini. Siapa yang masih ingat rumus sin cos tangen? Saya yakin saya ada. Rumus Pitagoras. Bunda Farki, apakah tahu rumus Pitagoras apa? Masih ingat? Nah, Iya kan? Ah usah deh. Coba saya mau tanya nih sama Masius. Masius, kira-kira tahu enggak sih? Uh, rumusnya ini oh rumusnya kimia yang besi coba kira-kira rumus kimianya apa masih enggak ayo nggak gak tahu kan lupa kan nah pertanyaannya buat apa kita belajar seperti itu yang uh, pekerjaan kita sehari-hari nggak ada membicarain itu kita enggak bicara tentang uh, apa panjang kali lebar kali tinggi, atau itu uh, apa, rumus untuk isi. Kita nggak bicara juga tentang uh, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, rumus Pitagoras. Buat apa kita ngomong tentang itu? Logikanya kayak gitu. Nah ini yang saya maksud. Tapi ketika kita bicara pada saat uh, si anak, yuk kamu datang ke, uh, ke sana, ke warung Bude, misalkan. Kamu ke warung bude bilangin sama bude bude ini kembaliannya kurang. Nah, biasanya anak-anak sekarang kalau udah ada kembalian kurang, dia ngambek pasti. Enggak nggak mau, aku nggak mau, mama aja yang ke sana. Loh, dia siapa? Di situ anak harus diajarkan tanggung jawab. Lihat, pendidikan lagi kan? Makanya saya katakan, saya selama ini justru malah pendidikan yang diajarkan orang tua saya, itulah yang nyangkut di kepala saya. Ketimbang saya belajar di sekolah. Kenapa? Saya kalau belajar di sekolah justru malah belajarnya bergaul dengan teman-teman. Nah, cuma pertanyaannya bisa nggak pergaulan itu kita ubah bukan pergaulan di sekolah? Ah, kita jawab dengan homeschooling. Yuk, kita lihat lagi ke slide ya. Nah, di sini... Kita bisa lihat di sini pendekatan pembelajaran lebih bersifat personal dan humanis. Oke, okay, nomor tujuh. Tadi baru nomor dua ya, nomor dua. Kemudian orang tua memegang peranan penting. Sebagai guru, pasti. Keberadaan guru, tutor lebih berfungsi sebagai pendamping dan pengarah minat anak dalam mata pelajaran yang disukai. Adanya fleksibilitas pengaturan jadwal kegiatan pembelajaran. Adanya fleksibilitas, pengaturan jumlah jam pelajaran untuk setiap materi pembelajaran. Lihat. Semuanya lebih bersifat fleksibel. Tidak ada istilah anak tidak naik kelas. tuh Semua anak bisa naik kelas sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Memberi kesempatan anak belajar sesuai minat, kebutuhan, kecepatan, dan kecerdasan si anak. Lihat, jadi homeschooling ini ya seperti itu. Artinya enggak, uh, pembelajarannya fleksibel gitu loh. Nggak mesti yang emang ibaratnya sekaku yang selama ini kita bayangkan, yang di sekolah-sekolah. Nah, jenis-jenis homeschooling. Ini Pak Mulyadi, sepertinya dosen saya. Terdapat tiga jenis homeschooling yaitu sebagai berikut. Homeschooling tunggal, yaitu homeschooling yang dilaksanakan oleh orang tua dalam satu keluarga tanpa bergabung dengan yang lainnya. Nah ini yang uh, pembelajaran atau homeschoolingnya pada zaman sahabat nanti dulu mungkin bisa jadi kayak gini yang hanya orang tuanya. Nah kemudian ada lagi homeschooling majemuk yaitu uh, dua keluarga. Nah, ada ada juga waktu itu saya pernah ketemu homeschooling yang dia uh, ada parent meeting ya ada parents meeting yang mana di situ si uh, orang tua ketemu sama orang tua kemudian dia ngejodohin eh ngejodohin anaknya. Bukan maksudnya orang tua sama orang tua, um, ngajak si, si anak gitu ya, ngajak anak anaknya dengan anaknya, ini gimana nih bingung saya bahasanya, anaknya dengan anak anaknya, untuknya belajar bareng, ah belajar bareng gitu ya, belajar bareng. Nah, kemudian ada lagi komunitas homeschooling. Nah, di sini di komunitas homeschooling ini barulah di situ dibuat yang namanya homeschooling sesuai, tapi ini pun sesuai dengan minat bakatnya loh. Ya kan, fungsinya apa? Biar ketemu nih, biar mereka juga bisa bersosialisasi dalam satu komunitas, ya kan? Dalam satu komunitas yang sama. Yang artinya apa? Mereka punya bakat yang sama di situ. Sehingga apa? Ya sekarang gini deh. Kenapa sih? Anak-anak uh, zaman sekarang senang nongkrong ketimbang dia uh, ibaratnya barengan sekolah ketimbang dia sekolah di di yang sekolah gedung gitu di sekolah biasa dia lebih senang nongkrong coba kita bisa melihat nih kalau lagi di uh, jam sekolah dulu sebelum pandemi ya itu banyak banget anak-anak yang dia nongkrong di warung ketimbang dia berada di dalam kelas Loh kenapa karena kalau di dalam kelas mereka nggak boleh A, enggak boleh C, nggak boleh D, segala macam banyak hal yang enggak boleh dari mereka. Tetapi kalau nongkrong, oh iya, gua ketemu temen gua sih ini, gua ketemu ini, gua ngomongnya juga non -formal. Apa yang terjadi? Justru malah mereka dapat pembelajaran dari situ. Pembelajaran apa? Termasuk salah satunya pembelajaran yang negatif di situ akhirnya. Yang dia mulai belajar ngerokok. Kemudian apalagi Dia mulai belajar lagi uh, ngelihat hal-hal yang negatif di situ. So, Ya, itu yang terjadi ketika yang namanya sekolah formal biasa sampai akhirnya memberikan ruang untuk tempat tongkrongan efeknya begitu. Nah, saya tidak nakut-nakutin dengan sekolah biasa ya, tapi yang jelas itulah yang terjadi. Makanya kenapa, hmm. makanya kenapa yang saya katakan kalau kita bicara dengan tentang sekolah formal, Ya, resikonya banyak juga. Walaupun bilang sisi bagus, bagus. Saya nggak menyalahkan sekolah formal, tapi memang sekolah formal itu ya nggak pas kalau si anak ini nggak diberikan arahan. Ya, kalau nggak diberikan arahan yang tepat dari siapa, dari orang tuanya. Nah, kita bicara tentang kelebihannya homeschooling dulu. Kalau kita tadi ngelihat ini loh gambaran sekolah formal tuh kayak begitu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan homeschooling sendiri? Kita bisa lihat, di homeschooling si anak lebih mandiri dan kreatif. Karena apa? Ya jelas. Yang tahu kan si orang tuanya, keluarganya yang tahu tentang dirinya dia. Terus ya dia, si orang tua ini juga harusnya hebat dong. Dia karena, terutama ibunya, apalagi ibunya. Ibunya yang ibaratnya ngelahirin dia, tentu si ibu ini pun juga tahu persis anak ini kayak gimana harusnya ya, harusnya loh. Kemudian apalagi membantu anak untuk lebih berkembang, memahami dirinya dan perannya. Ini yang lebih utama sebenarnya ketika si anak tuh tahu, ya kan, tahu bahwa saya uh, punya keunikan, saya harus mengembangkan keunikan saya. Mengajarkan anak-anak dengan berbagai situasi, kondisi, dan lingkungan sosial. Seperti yang saya katakan tadi. ya kan? Anak kita minta untuk ke pasar. Anak kita minta untuk ke warung tetangga. Catatan, bukan ke minimarket, supermarket, atau ke mall. Loh, kenapa kok saya katakan bukan ke sana? Jelas, kalau ke minimarket, supermarket, ke mall, di situ kurang banyak Manfaat yang kita dapat, sorry, bukan kurang banyak manfaat, tapi kurang apa ya? Istilahnya, uh, kurang bisa berinteraksi. Beda cerita ketika kita ke pasar, ke pasar kita ketemu si penjual, kita ngomong sama penjual, tawar-menawar, negosiasi, lihat pendidikannya di situ banyak, ya kan? Tapi kalau seandainya kita ke mall, ke supermarket, tinggal cuma-cuma-cuma-cuma, bisa nggak kita tanpa bicara dengan kasirnya? Bisa. Tasirnya yang ngomong semuanya seratus ribu ya Mas, semuanya seratus ribu ya Dek, dia tinggal keluarin uang seratus ribu, dibungkusin pulang, tuh selesai. Tapi kalau di pasar, ah masa segitu sih kemarin beli sama ibu saya, kayaknya nggak segitu deh. Nah, ada kata-kata itu yang muncul dari si anak, ya kan? Ini yang saya katakan bahwa kalau kita mau kalau kita mau memberikan pendidikan yang uh, pendidikan keberanian si anak, arahkan mereka untuk belanjanya di pasar atau warung tetangga. gitu. Lanjut lagi. Customize sesuai kebutuhan anak dan kondisi keluarga. Itulah kelebihannya di uh, homeschooling. Kemarin ada di homeschooling Easy homeschooling yang uh, apa namanya anak didik isi homeschooling yang baru itu dia setelah kita lakukan apa namanya psikotest dia cerita nih saya interview dari si anak ini oh iya sebelumnya saya saya adalah konsultan di isi homeschooling ya konsultan pendidikannya di isi homeschooling nah pada saat itu setelah psikotest saya lihat bagaimana hasil psikotestnya oh si anak ini ternyata emang dia nggak bisa anteng duduk manis dalam melakukan pembelajarannya saya Coba konseling dari uh, ayahnya. Apa yang terjadi pada saat itu, si ayahnya bilang, saya sebenarnya, uh, tadinya dia di pesantren, dia bilang, saya, dia di, saya sekolahkan di pesantren, tapi saya sebenarnya sih menginginkan anak saya ini kepengen jadi ke bisnis. Nah, gimana ya caranya ya? Makanya saya, kalau di pesantren, saya khawatir dia hanya terpaku dengan hafalan dan hafalan. dibilang jadi yang saya lakukan sekarang, saya pengen anak saya ini lebih uh, mandiri dan dia senang untuk melakukan uh, bisnis. Kalau dilihat dari uh, si potesnya gimana Pak? Dia nanya. Yang saya lihat dari si potes memang ini sangat mendukung si anak ini untuk uh, untuk berada di homeschooling dan anak ini untuk menjadi pebisnis. ya. Nah, hanya tinggal yang perlu dikembangkan ABCD. Nah, sampai ke arah sana. Itulah yang sampai akhirnya saya katakan bahwa yang membedakan dengan sekolah lain, sekolah lain ya udah Pak, yang penting sekolah aja dulu Pak di sini. Nanti kita coba uh, arahkan anak Bapak untuk masuk ke dalam uh, apa? komunitas bukan komunitas, ekstrakurikuler ya kan? Ekstrakurikuler. Apa ekstrakurikulernya? Ini ada ekstrakurikuler uh, dari entrepreneur Pak mm -hmm. contoh mm -hmm. kayak gitu. Itu kalau di sekolah biasa, di sekolah yang sifatnya uh, umum lah ya. Kemudian Uh, itu kelebihan dari uh, homeschooling. Kemudian memaksimalkan potensi anak sejak usia dini, tentu. Terus harus mengikuti standar waktu yang tanpa tanpa harus mengikuti waktu yang ditetapkan di sekolah. Um, start pendidikan di dalam homeschooling itu adalah ketika si anak baru bangun. Berbeda sekali dengan uh, pendidikan formal. Pendidikan formal, start itu adalah ketika si anak menginjakan kaki di pagar, uh, melewati pagar sekolah. Itulah start pendidikan awal. Ayo lari, kamu udah mau selamat. Nah itu pendidikan tuh sebenarnya. Ketika di situ ada uh, bu guru atau kepala sekolahnya udah nungguin di depan pintu pagar, saya ingat banget dulu. Saya ketika SMA, paling sering banget yang namanya diomelin sama kepala sekolah. Hei, ke Agus, lama banget, cepetan, udah mau bel. Iya, Pak. Nah, saya belajar olahraga di situ. Ya, itu Pak. Kalau saya terlampau, saya belajar negosiasi di situ sama, eh, uh, satpam. <laughs> saya lobi-lobi satpam. Kelompok ini tadi saya soalnya, uh, habis ngerjain PR, Pak. Ya, udah diem diem aja. Iya, Pak. Ya, nggak uh, enggak apa-apa deh, Pak. Saya push up, push up lah, nggak apa-apa. Coba. Artinya apa? Start pendidikan, start awal, start pada hari itu dia belajar ketika dia masuk ke dalam gerbang sekolah. Tetapi homeschooling enggak seperti itu. Homeschooling dia belajarnya itu diawali pada saat dia baru bangun tidur. Siapa yang dia lihat pada saat itu? Oh, yang dia lihat pada saat itu adalah mamanya, papanya. Nah, Misalkan yang dia lihat pada saat itu adalah mamanya. Ketika dia melihat buka mata, langsung disambut sama mamanya. Misalkan, adek, assalamualaikum, baca doa dulu sebelum baca doa bangun tidur. Coba apa baca doanya?" Tuh, masuk tuh satu ya kan, baca doa bangun tidur. Kemudian, yuk ya, langsung kita ke kamar mandi siap-siap untuk sholat subuh. Lihat, diarahkan lagi untuk sholat subuh. Ya kan? Bagaimana dengan yang mereka uh, non-Muslim? Sama ya, non-Muslim pun pasti kalau orang tuanya memang benar, yang bagus gitu ya, tentu akan diarahkan hal-hal positif. Ya. Jadi, dari sisi waktu, sangat fleksibel bahkan lebih early duluan gitu loh, pembelajarannya ketimbang yang lain. Lebih siap untuk terjun di dunia nyata, ah, pastinya ke real world ya kan, karena... Proses pembelajaran berdasarkan kegiatan sehari-hari yang ada di sekitarnya, relatif terlindungi dari paparan nilai dan pergaulan yang menyimpang, tawuran, berak, konsumerisme, pornografi, mencontek, dan lain sebagainya. Salah satunya penyebab korupsi awal pertama kali adalah nyontek. Nah, jadi kalau kita mau tahu nih, kalau yang saat ini mereka uh, di kena kasus kena KPK, coba kita telusur. Apakah waktu masih sekolahnya dulu dia senang nyontek? Kemungkinan besarnya iya. Jawabannya gitu. Loh kenapa? Iya awal. Satu kali dia nyontek berhasil, nyontek kedua kali. E, nyonteknya kedua kali berhasil, nyontek ketiga kali. Ketiga kali tidak berhasil ya sudah tidak apa-apa. Silahkan coba lagi. Jadi nyari begitu nantinya tuh. Oke. Kemudian kemampuan bergaul dengan orang tua dan berbeda, yang berbeda umur. Pasti. Akhirnya apa? dia bisa bergaul dari usia yang uh, apa namanya dengan adiknya yang di bawahnya dia dengan usia yang lebih tua sama dia jadi dia bisa menyayangi yang muda hmm. menghormati yang tua dia bisa seperti itu sorry sebentar mas Yusuf saya sampai jam berapa ya waktunya untuk tanya jawab apakah sudah kelewatan atau belum ya halo mas Yus ya yeah sebentar kendala uh, nanti kalau sudah sudah oke okay lagi sorry Yus kalau uh, apa namanya waktunya untuk tanya jawab nanti kasih tahu ya Yus soalnya kalau saya nggak ngelihat waktu okay, okay. kalau udah ngomong nih ya tahu sendiri kan saya kayak gimana Yus boleh <laughs> lima menit lagi ke depan nanti kita bisa tanya jawab selang tanya jawab nanti bisa ada pemamparan lagi baik yuk kita kejar uh, apa namanya dari slide ini ya Kemampuan bergaul dengan orang tua, tadi sudah. Masih memberikan peluang berinteraksi dengan teman sebaya di luar jam belajarnya. Dengan catatan. Dengan catatan, anak-anak lepaskan dulu dari gadget. Pasti bisa. Untuk dia berinteraksi dengan teman sebayanya. Uh, dengan tetangganya. Jangan pernah larang anak usia di bawah 10 tahun untuk bergaul dengan siapapun. Ya, di bawah 10 tahun. Dengan catatan, tetap dalam kendali kita, dalam kontrol kita, tapi jangan dibatasi pendolongnya. Jangan dibatasi si anak ini misalkan, uh, kita tinggal di kemudian si anak uh, main dengan anak Lampung di situ. Jangan dibatasi, biarkan dia yang ada berinteraksi. Kemudian biaya pendidikan dapat menyesuaikan dengan keadaan orang tua. Pastinya. Ya, karena semua dikembalikan kepada orang tuanya. Oke, hey, kita lanjutkan slide berikutnya. Kekurangannya apa? Nah, jangan dikira homeschooling tidak ada kekurangan. Homeschooling pun ada kekurangan. Segala sesuatu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi kita lihat di sini, kekurangannya itu masih lebih sedikit daripada kelebihannya. Ya, Anak tidak memiliki pengalaman sekolah secara lembaga, pasti. Kenapa? Ini yang terjadi. Indonesia saat ini hanya mengutamakan kelembagaan dan kelembagaan. Lihat coba apa yang terjadi pada saat ini. Berapa banyak lembaga negara? Yang jadi pertanyaan adalah apakah semuanya lembaga negara itu efektif? Nah, ini yang terjadi pula. Karena terkumpung dengan kelembagaan dan lembaga-lembaga-lembaga seperti itu, alhasil secara birokrasi si anak pun jadinya mau nggak mau suka nggak suka mereka nggak mendapatkan itu di homeschooling. Gitu. Nah, kemudian apa? Yang berikutnya kekurangannya adalah butuh komitmen dan keterlibatan tinggi dari orang tua. Sebenarnya ini kalau mau dikatakan kekurangan juga ya, ya gimana ya? Emang mau nggak mau, kesadaran orang tua sangat dibutuhkan. Makanya saya katakan di dalam uh, sama teman-teman yang mengelola isi homeschooling, saya katakan begini, uh, saya nggak mau ya nanti ketika jadi saya selalu interview si orang tua apakah orang tua sudah siap anaknya disekolahkan anaknya melakukan homeschooling saya katakan gitu kalau seandainya bapak atau ibu belum siap lebih baik jangan jangan pernah masukkan anak ke homeschooling ke homeschooling kalau orang tua belum siap gitu yang dimaksud orang tua belum siapnya kayak apa yes. Orang tuanya juga yang ada nggak mau nih ibaratnya ngedengerin omongan, uh, orang tuanya masih mendengarkan omongan tetangga. Kasihan ya, uh, anaknya nggak disekolahin, nggak punya duit kali itu aja. Sambil sambil gayanya si siapa tuh? Yang di film Tilik? Nah, kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu tuh. Jadi masih ngedengerin omongan ocehan-ocehan tetangga yang memang negatif ngeliat anaknya enggak nggak bersekolah. Jadi mikirnya kemana-mana. Nah itu ataupun juga di lain sisi orang tua sendiri juga harus belajar. Jadi ketika yang namanya homeschooling itu uh, sebenarnya si anak eh sebenarnya yang belajar itu siapa? Orang tuanya dulu. Orang tuanya dipastikan dia harus memiliki pembelajaran harus harus uh, mampu dulu harus siap. Sorry bukan mampu tapi siap minimum siap ya dan, dan mau. Ya, siap, mau dan siap untuk melakukan homeschooling ke anaknya. Sosialisasi seumur, horizontal socialization, relatif rendah dibandingkan anak sekolah uh, formal. Karena anak homeschooling lebih terekspos dengan sosialitas, eh, sosialisasi lintas umur. Um, tergantung. Ini juga tergantung. Tergantung apa? Apakah orang tua membolehkan si anak Uh, dia bermain dengan anak-anak uh, sebayanya di lingkungan sekitarnya, atau atau si anak pun nggak punya komunitas gitu, ya, ataupun yang ada dia nggak punya saudara, misalkan nggak punya sepupu. Yang paling tepat adalah arahkan dia kalau seandainya memang um, berada di satu um, lingkungan mewah seperti halnya saya ambil contoh di komplek komplek yang dia Ber, berpager tinggi, yang mana di situ nggak ada sosialisasi antara tetangga satu dengan tetangga lain atau yang tinggal di apartemen itu juga kemungkinan terbesarnya si anak nggak usah di homeschooling lah ibaratnya. Orang tuanya aja nggak punya uh, komunitas yang sebaya kok kalau kayak begitu. Maka dari itu tergantung dari orang tuanya lagi-lagi. Ada resiko kurangnya kemampuan bekerja dalam tim, secara teamwork, lagi-lagi tergantung Apakah si anak punya komunitas atau tidak? Kalau dia punya komunitas, dia tentunya akan memiliki teamwork yang bagus. ya Maka dari itu, orang yang menyekolahkan uh, anaknya di homeschooling, better si anak harusnya diarahkan untuk masuk ke dalam satu organisasi yang itu sesuai dengan hobinya dia. ya Contoh, anak yang dia, anak yang kayak saya Nih, yang emang kepedean, pede abis, senang bicara di depan umum, nyerocos, bawel. Ini harusnya dimasukkan ke komunitas apa? Ke teater. Nah, saya dulu pas banget kelas 6, dari kelas 5, eh enggak, kelas 4 SD sampai dengan kelas 6 SD saya uh, ikut teater di Taman Ismail Marzuki. Nah, di situ benar-benar saya terekspos semuanya. Saya bisa uh, melakukan... Saya di situ berorganisasi, ya kan? Saya di situ bisa um, apa namanya? Bisa bersosialisasi. Nah, lihat. Dan sesuai dengan minat bakat saya, itu yang paling penting. Sedangkan belum tentu di tempat lain, di uh, sekolah formal. Sekolah formal belum tentu kayak begitu. Oke. Okay. Kemudian, nah kurang lebihnya kayak jadi kekurangan ini pun enggak semata-mata seperti itu kekurangannya. Nah, saya mengutip juga di sini dengan pernyataannya uh, Nadiem Makarim, Mas Menteri, ya, dia, dia menekankan saat ini Indonesia sedang mer, uh, me mengarahkan setiap anak harus merdeka belajar. Adalah program kebijakan baru dari Mas Menteri ini, dengan sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas, sekarang menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajarannya akan lebih nyaman karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing kelas, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik, dalam bergaul, dan beradab. Sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking. Sesuai yang saya katakan tadi. Uh, Terlepas saya setuju atau tidak dengan pemerintahan saat ini, tapi untuk hal saat ini, untuk hal yang terjadi uh, di pendidikan saat ini, saya mengacungkan jempol untuk uh, Mas Nadim, karena memang menurut saya inilah yang seharusnya terjadi dari dulu, ya kan? Karena memang secara, ya, karena memang saya selama ini juga, uh, penelitian saya juga ke arah pendidikan, ya kan? Penelitian saya juga ke arah pendidikan, dan memang ini yang lebih tepat ketika... Ketika kita belajar di kelas dengan belajar di uh, tempat terbuka, jauh sangat berbeda. gitu. Dan anak yang uh, usia usia anak sampai dengan remaja, mereka kalau terlalu lama di dalam kelas bersiap, nanti anak itu juga yang ada akan mengalami kekenuhan. Jadi enggak heran, jadi tawuran. Enggak heran pula anak yang ada terjadi penyimpangan-penyimpangan sosial lainnya. Kenapa? Karena tadi dia bosan dengan suasana kelas. Nah, itu. nah uh, kemudian pertanyaannya terus gimana dong uh, caranya uh, nantinya nih anak-anak ini kalau nggak pakai ranking terus gimana anak-anak bisa masuk ke perguruan tinggi uh, masuk ke perguruan tinggi favoritnya? Ya sebenarnya nanti ada istilahnya kalau sebelumnya ada UN sekarang istilahnya adalah AN, Assessment Nasional. Saya katakan, setuju sekali saya dengan asesmen nasional. Kenapa? Karena di asesmen nasional, ini bukan semata-mata hanya melihat dari faktor akademiknya dia saja. Tetapi di asesmen nasional, dilihat karakternya dia. Apakah anak ini cocok untuk di bidang uh, teknik? Terkadang si anak, dia mau ke bidang sosial, tapi ternyata orang tuanya yang memaksakan untuk dia di teknik kesalahan terbesarnya dari seorang tua adalah begitu. Alhasil apa? Ketika dia di dunia kerjanya yang tadinya dia anak teknik berubah dia ke sosial dengan sendirinya. Karena apa? Bukan gue banget. Nggak passion saya nih di sini. Dia pasti akan bilang sama orang tuanya gitu. Loh, bisa sukses nggak? Bisa kalau anak itu berontak. dari. Sorry ya, saya bahasanya agak sedikit vulgar. Kalau anak itu berontak dari rutinitasnya dia sebagai anak teknik. Padahal dia senang ke arah sosial alhasil apa dia berontak dari situ dia belajar uh, uh, keluar dari lingkungan uh, yang dia nggak sesuai dengan passionnya sampai akhirnya dia menemukan passionnya nah sayang sekali makanya saya katakan di homeschooling di situ di awal anak sudah dipupuk yang namanya um, passionnya si anak itu sendiri gitu oke okay. mungkin saya pikir di situ dulu Masius saya stop share-nya. Silakan bagi ada yang ingin bertanya, silakan Masis. Saya kembalikan ke Masis. Baik, terima kasih Pak Yasqir dan atas sesinya yang luar biasa semangatnya ya. 45. <laughs> baik. E, apa yang saya tangkap bahwa sekolah baik itu homeschooling ataupun sekolah yang saat ini ada sebenarnya yang paling penting adalah Apakah aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalamnya itu mendukung bakat, minat, anak kita atau tidak? Nah, itu yang bisa menjadi salah satu perhatian ya. Dipastikan bahwa kita harus bisa mencari nih, mana eh, tempat, lembaga, ataupun bentuk kegiatan belajar ini yang benar-benar bisa lebih maksimal. Tadi bahasnya lebih fokus. Sehingga meminimalisir dari sisi durasi waktu, kemudian juga pastinya kos. Biaya ya, karena belajar sesuatu yang mungkin di luar bakat, minat, ataupun uh, kesenangan anak, dia juga pasti memakan uh, waktu. Biaya sehingga uh, ini kita ingin kita minimalisir lah, gitu. Uh, sehingga penting sekali kita sebagai orang tua ini bisa mengetahui apa sih yang menjadi ketertarikan anak, kemudian apa sih yang menjadi potensi, bakat, minatnya, tentunya juga bisa. Berkonsultasi ini dengan para pakar ya, ada para sekolah, ada uh, para pakar-pakar pendidikan yang lainnya. Uh, sahabat, ayah, bunda semuanya, barangkali dari sesi yang awal ini ada mau bertanya ataupun mau apa namanya menyampaikan sesuatu, silakan kami persilahkan Barangkali ada yang mau bertanya dulu sebelum. Oke. Okay boleh di langsung saja langsung saja di unmute kemudian langsung ke pak Ki agus rifda bunda farkia silakan bun <tuh> terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam saya sangat tertarik dengan topik hari ini tentang homeschooling karena anak saya yang tunggal termasuk anak kebutuhan khusus yaitu anak speed delay, dan kami tinggal di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di sini saya mencari uh, untuk uh, tempat untuk tumbuh kembang anak untuk konsultasi, konsultasi. saya konsultasi saja sangat sulit. Anak saya sekarang sudah menginjak kelas 4 SD dan dia mengalami kesulitan belajar di sekolah ini. Sampai sekarang, usia dia sudah 10 tahun pun dia belum bisa membaca. Karena kebetulan kita juga sekolah swasta saya juga sebagai salah satu tenaga pendidik kebetulan di sekolah ini. Uh, ada beberapa kebijakan maka anak saya akhirnya dikasih naik kelas. Pernah sebenarnya kalau mau dibilang anak saya tidak bisa sama sekali. Selain itu kemampuan sosialnya juga sangat buruk ya. Dia sering dibully sama teman-temannya karena sangat berbeda. Dia tidak punya minat uh, atau mungkin yang belum ditangkap sama guru-gurunya. Dia sepanjang saat ini untuk... Belajar saja sangat ini. Jadi saya itu sebenarnya kepingin sebenarnya homeschooling itu, tapi di kota Kupang ini saya tidak tahu tempatnya di mana, karena memang mungkin juga tidak ada. Karena dia sangat kesulitan untuk belajar di lembaga ini. Banyak guru-guru yang tidak memahami anak-anak seperti ini. Karena di sini standar anak-anak pintar itu ya dikatakan bisa membaca, menulis, dan uh, berhitung. Saya jauh sekali dari itu. Bayangkan sudah umur 10 tahun, untuk dia mengeja dua huruf saja, dia sangat tidak Saya juga sebagai guru saja Kadang sangat bingung sebagai orang tua Mau mengajarkan dia dengan metode seperti apa Pastian juga dengan kemampuan sosial dia Berinteraksi saja dia tidak bisa Dari TK sering dibully terus-menerus Kan dianggap berbeda Dia juga tidak pernah nyaman di tempat kelas Pasti sering keluar Dia sering dimarahi guru pasti Dan dia kalau sudah lima menit Tidak fokus keluar, keluar kelas terus Jadi dianggap anak yang melawan Anak yang pasti sudah dicap bodoh Itulah saya ingin mengetahui tentang homeschooling, kira-kira di kota Kupang ini ada, dan mungkin saya ingin mengetahui kisaran biaya pendidikan itu seperti berapa gitu kira-kira untuk anak saya. Gitu. Karena saat, saat ini saya pengen sih untuk terapi dia saja, waktu itu saya cari di dokter anak dan di apa, diserahkan di bagian fisioterapi untuk dia berbicara. Nah, apalagi kemampuannya ini, Nah, jadi saya punya anak ini kalau sudah sampai sekarang dia dicat sebagai anak yang bodoh, karena itu Tidak mampu dia, katanya tidak mampu untuk dia membaca, menulis pun sangat berat sekali Apalagi mengikuti mata pelajaran yang lain sesuai kurikulum, tidak mampu Jadi kira-kira bagaimana solusi saya, solusi Bapak untuk membantu saya untuk bisa Membantu anak saya ini untuk mengoptimalkan dia punya potensi, karena saya yakin dia memang ada bagiannya, yaitu dia pintar di bagian menggambar bisa. Tapi tahu sendiri, kurikulum ini kan anak-anak harus wajib bisa membaca, menulis, dan berhitung, Bukan cuma menggambar saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik bunda, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang sepertinya harus ada treatment khusus ya. Apakah memang sekolah secara formal tadi disampaikan ini kurang mendukung situasinya? E, dengan ya, ya. dengan perlakuan dengan respon-respon yang diberikan oleh baik teman-teman ataupun gurunya yang mungkin dalam tanda kutip belum memiliki pengetahuan bagaimana mem, menghandle anak-anak seperti itu gitu ya. ya nah pakai Agus Rifdan nih pertanyaannya apakah homeschooling nih menjadi bisa menjadi solusi Tepuk. untuk anak-anak seperti ini dan pertanyaannya dengan lokasi yang jauh nih Apakah ini bisa bisa tetap berkomunikasi, kemudian tetap bisa mendapatkan uh, arahan dari para pakarnya? Baik. Silahkan. Uh, Bunda Farki ya, jadi gini, yang pertama saya uh, mungkin bisa memberikan saran, apakah sudah dicek ke uh, apa namanya di, di ke, uh, dokter ataupun juga ke psikolog di sana untuk anaknya? Uh. Kalau dokter anak pada waktu itu sudah simpulkan anak saya speed delay, tetapi kalau untuk psikolog secara langsung saya sampai saat ini belum menemukan karena di sini juga sangat sulit untuk menemukan anak karena jadwal di sini mungkin satu dua saja dokter yang ada. Jadi ya saya waktu itu cuma di dokter anak dan di karena anak saya kategori speed delay, jadi hanya dia diajarkan dibawa ke fisioterapi untuk melatih motoriknya dan bicaranya nah itu yang memang saya juga ingin sekali bertemu dengan psikolog untuk mengetahui kenapa anak saya gitu. Oke, okay. um, saya mungkin sekarang kalau saya boleh saran yang ada pertama yang kita yang perlu dilakukan adalah coba dicari dulu di daerah Kupang itu tahu saya sih ada ya karena kami kan juga ada himsi ya Bu ya himpunan uh, psikologi Indonesia itu di seluruh Indonesia sebenarnya ada nanti ibu uh, saya sarankan coba aja klik Himsi Kupang, tulisannya H-I-M-P-S-I. H-I-M-P-S-I, ya, Himsi Kupang. Di searching aja di uh, Google, nanti di situ Ibu coba kontak dulu. Saya uh, nggak bisa ibaratnya langsung menjustifikasi anak Ibu begini, anak Ibu begitu sebelum memang Ibu coba tanya dulu ke uh, psikolog setempat. Karena yang namanya kita uh, melihat, melihat psikologi seorang anak nggak bisa hanya dari curhatan sang ibu ataupun orang lain, kita nggak bisa gitu. Di sisi kita harus melihat dulu si anak yang seperti apa. Tapi kalau hanya dari pengaduan aja, paling saya hanya bisa memberikan uh, arahan aja, bukan treatment bahasanya ya. Tapi hanya arahan aja, berupa seperti ini. bu. Jadi, uh, Anak-anak yang saya katakan kebutuhan khusus seperti itu ya, nah kan saya nggak enak juga kalau saya hanya bilang padahal belum tentu berkebutuhan khusus ya kan, tapi paling tidak saya mengatakan secara umum, secara general anak kebutuhan khusus, ketika dia berada di sekolah formal, bagus sebenarnya. Kenapa? Dengan catatan lagi-lagi dengan catatan, dengan catatan di situ harus ada pendamping. Ya, di sekolah formal yang ada pendampingnya. Loh, maksudnya gimana? Iya, ada yang mendampingi si anak ini dari awal dia masuk sampai dia pulang. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi di sini, si anak pun yang ada dia merasa nyaman dengan berada di sekolah itu. Nah, saya rasa ketika bicara di sekolahnya Bunda Farkia saat ini, itu enggak ada pendampingnya ya, Bun ya? Betul nggak? Iya, karena sa sampai saya teman guru sendiri bilang, mungkin, Bun, tidak mungkin kami hanya tanda ibu, karena di kelas kami juga memiliki banyak siswa. Nah, saya sendiri kan jujur single mom ya, saya sebagai juga cari nafkah, kasih anak, -anak tidak mungkin juga saya harus mendampingi. Itulah masalahnya juga. Karena nah, saya juga memang hanya maunya kalau lihat saya gitu, tapi gimana, saya juga harus ngajar dan di satu sisi saya mendampingi dia gitu, kalau tidak ngajarkan kan tidak mungkin gitu betul. Nah inilah yang terjadi. Banyak. Yang terjadi salah satu kendalanya adalah ketika di uh, tempat yang memang di situ masih belum bisa mensupport ya, belum bisa mensupport uh, dari si pendidikan si anak. Nah jadi yang yang perlu saya yang perlu saya tekankan di sini adalah kalau memang belum nggak ada nih sekolah yang dia ada pendampingnya, ada pendamping si anak. Ya resikonya adalah mau nggak mau anak ini harus homeschooling. Tapi kalau homeschooling pun tidak bisa, ya memang mau nggak mau berada dekat bundanya. Tapi dengan catatan tadi, ketika di rumah, tolong dikuatkan si anak, Bu. Ya, Ketika di rumah, tolong dikuatkan si anak. Ketika di sekolah, dia terjadi bullying. Banyak sekali, Bu. Termasuk saya. Saya salah satu korban bullying sebenarnya. Karena orang-orang menganggap saya itu sok toy, tahu, udah gitu uh, apa ya bahasanya tuh bawel banyak omong. Saya inget banget waktu masih SD itu saya, sampai sekarang saya masih inget siapa orang yang membuli saya. Saya masih inget seperti itu. Tapi apa yang saya uh, katakan pada uh, apa yang dilakukan oleh ibu saya? Saya selalu cerita sama ibu saya, ya kan? Saya bilang sama ibu saya bahwa uh, saya dibully sama si ini, saya diperlakukan begini sama si ini. Kemudian apa yang dikatakan ibu saya? Ibu saya uh, memberikan saya kesab, apa meningkatkan kesabaran saya dulu. Enggak apa, apa kalau kita uh, diperlakukan gini sama orang, itu nanti kita akan minta uh, hadiahnya sama Allah ketika di akhirat. Begitu, kata-katanya itu tuh. Jadi saya dihibur dengan seperti itu. Nanti ketika di akhirat yang ada pahalanya dia buat kita. Enak nggak? Jadi kalau kita e, ibaratnya nih sekarang kayak mama, ibu saya kerja bu, ibu saya PNS. Papa saya juga PNS. Kemudian apa yang terjadi pada saat itu? Dia bilang, mama kan sekarang dapat gaji. Nah, kalau e, nanti yang ada, e, kalau kita e, dijahatin sama orang, gaji orang itu atau pahalanya orang itu nanti dikasih ke kita. Enak nggak kayak gitu? Terus saya katakan, iya enak. Nah, habis itu saya bilang ke papa saya, Beda cerita dengan papa saya. Kalau papa saya masuk siapa? Siapa yang, uh, siapa yang ngejahatin? Ayo, sini, bilang ke papa. Nah, Kalau saya seperti itu, sampai akhirnya saya lapor lagi ke papa. Tapi yang terjadi apa? Kata ibu saya. Udah, biar urusannya sama mama. Nah, pada saat itu akhirnya dilapor ke kepala sekolah. Dikasih tahu sama kepala sekolahnya. Dipanggil anaknya. Nah, lihat. Jadi saya katakan bahwa anak-anak uh, di luar sana banyak sekali godaannya, bu. Apalagi lagi zaman saat ini, ya. Apalagi dengan kondisi yang teknologi semakin menggila saat ini, pasti banyak banget uh, apa ya godaan untuk si anak. Apalagi anak inklusi, apalagi anak berkebutuhan khusus. nggak semua orang bisa menerima anak berkebutuhan khusus, loh. Nah, tapi di situ kita harus uh, apa? Kalau saya membahasakannya dengan justru... Orang tuanya lah yang sampai akhirnya di, uh, di situ kita diarahkan. Mungkin bisa jadi Allah mau bilang sama kita gini, inilah saatnya perang orang tua di situ melindungi si anak, sehingga si anak itu uh, berada dekat dengan kita dan nantinya anak ini akan bersama kita. Nah jadi protek dari orang tua atau perlindungan orang tua atau uh, pendidikan orang tua uh, itu lebih utama sebenarnya. Uh, kalau di sana nggak ada, ibaratnya ya, ibu nggak bisa nih melakukan uh, apa homeschooling di rumah sendiri. Misalkan ibu ngajar di rumah sendiri dan sebagainya, rasanya saya nggak mungkin kayak gitu, Pak. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi pastikan quality time atau uh, apa istilahnya, waktu bersama anak ini intens gitu, walaupun cuma sebentar. Ibu ibaratnya ngajar juga di ini, terus ketemu anaknya juga hanya beberapa saat, tapi quality time pastikan intens banget dengan si anak pastikan uh, anak ini merasa ya dia dia kembali ke ibunya itu dia mendapatkan perlindungan dapat kasih sayang ketimbang di luar alhasil apa anak ini akan menjadi anak yang sangat uh, menurut sama orang tuanya harusnya gitu dengan hmm. ya gitu bu. Ada lagi pertanyaan bu Baik. gimana bunda Farqiyah hmm. jadi Uh. Ya, ada lagi pertanyaannya. Memang hari-hari bersama-sama ya, kalau kan kebetulan dia juga sekolah di tempat saya ngajar. Tapi ya kita pulang juga sama. Tapi itulah dia motivasi untuk saya mengajak mau belajar saja sama-sama saya tidak mau. Selalu dengan rengekan, nangis dan segala macam itu yang kadang-kadang saya sampai bingung. Akhirnya kan juga saya juga dikatakan sama teman-teman guru di sini ibu di rumah tuh ngapain aja kok tidak pernah ajar anak, gitu. Ibu kan guru gini, -gini saya bilang, saya itu sudah berusaha, apa saya harus mukul anak saya sampai mati baru kalian mau berhenti, gitu. Kan saya juga sudah dicicara, masa anak sudah umur begini nggak bisa, saya sudah bilang anak saya itu bukan seperti anak-anak yang lain. Saya ini udah konsultasi sama dokter baru saya ya berani memutuskan anak saya seperti ini, saya sudah kasih tahu ya kondisi anak. Tapi mungkin ada yang menyatakan, saya membela anak saya. Kenapa ya itu, karena saya bodoh sampai sekarang sudah 10 tahun kok, nggak tahu baca, nggak tahu nulis, gitu. karena saya ini... Oh, sebentar, ya saya potong, Bu, ya. Uh, tadi, ya. Bu, saya katakan, yang namanya homeschooling, sekolah di rumah itu, jangan pedulikan omongan tetangga, jangan pedulikan omongan orang lain. Efeknya kayak gitu memang, Bu. Uh, sampai akhirnya, Ibu sendiri merasa kesal, dan Ibu nggak usah terfokus pada kekurangannya. Yeah. Kalau kita fokus pada kekurangan si anak, alhasil kita hanya capek ngurusin kekurangannya aja. Tapi kita fokus pada yeah. kehebatan si anak. Contoh kata ibu tadi kan, anak ibu senang untuk menggambar. Fokus ke sana, Ya kan? Arahkan si anak ini, biarin dia nggak bisa membaca saat ini. Bukan nggak bisa, tapi belum bisa. Belum bisa membaca saat ini, nggak apa-apa. Tapi ibu fokus ke dalam, ke arah yang kehebatannya dia. Terus aja di situ. Dengan sendiri jadi nanti si anak memberikan memberikan rasa nyaman dan sesuai passionnya si anak. Gak masalah. Gak apa-apa. Gak usah, gak usah naik kelas juga gak masalah. Banyak orang yang naik kelas sampai akhir bahkan, bahkan akselerasi. Apa-apa yang terjadi? Dia jahat sama orang lain. Nah, yang kita perlukan saat ini adalah orang-orang ya. baik, Bu. Bukan orang pintar tapi jahat. Tapi yang kita butuhkan adalah orang baik tapi pintar. Nah, sorry. Ya. Orang baik tapi cerdas. Kalau pintar mungkin akademik, tapi cerdas bisa jadi kecerdasan ya, yang lain gitu ya. Nah, makanya saya katakan yang kita butuhkan adalah orang baik tapi cerdas. Itu yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Termasuk anak ibu ke depannya menutup kemungkinan akan menjadi pemimpin Indonesia ke depannya. Tuh. Itulah Bu. So. Jadi ya, saya sangat menyarankan bahwa ibu biarkan bahkan kalau saya nih guru ya, saya pernah uh, Bullying-bullying yang seperti itu saya sering dapat curhatan juga dari orang tua murid yang kan. Saya bilang gini aja uh, apa, Kalau anak saya pintar, terus apakah menguntungkan buat kalian semua? Kalau anak saya uh, uh, apa namanya, bodoh, <tuh>. apakah uh, merugikan kalian semuanya? Bukankah tugas seorang guru adalah mendidik dan bukankah tugas seorang guru ya seperti itu memang harus penuh kesabaran. Salah satu kompetensi yang diharapkan orang guru itu yang harus dimiliki adalah passion atau kesabarannya dia dalam menghadapi si anak. Itu yang paling utama. Gak usah ibu berpikir ibaratnya, aduh saya nih yang ada harus begini. saya. Gak usah bu, biarkan aja yang penting ibu fokus kepada kelebihan si anak. Fokus pada kekurangan anak hanya menimbulkan kelelahan makanya saya bilang aja sama gua apa guru kelasnya udah kalau nggak mau kasih naik kelas nggak apa-apa saya bilang udah nggak usah kasih naik nggak apa-apa saya bilang saya nggak masalah anak saya kalau mau bilang bodoh saya bilang begitu intinya anak saya kalau sudah mau sekolah dia mau punya kemampuan sosial ya udah bagus saya bilang gitu saya nggak perlu itu mereka di sini mau ngatain apapun saya nggak perlu itu saya bilang saya yakin karena dokter sendiri bilang anak saya tidak bodoh ya pak cuma sedikit di bawah anak-anak normal saya kan udah konsultasi, harus saya berani ngomong. Betul. Ya saya nggak peduli pak, terserah dia mau gimana, kalau memang sudah mulai moodnya dia untuk belajar, saya ajarin. Tapi kalau dia nggak mau ya udah saya nggak apa-apa, sakit. pernah saya melakukan kekerasan terhadap pak anak. Betul, Saya Betul. pengen. ngomong. Hmm, ngapain juga saya harus. Uh, apa, kalian nggak mau kasih nggak apa-apa. Nanti satu saat saya yakin saya punya anak pasti bisa berkembang, Tapi bukan sekarang belum waktunya saya bilang ya. ya kan pak, ya, intinya saya kasih kuat anak terus saja. Baik. Betul. Ibu, uh, maaf sebentar masih suka. Terakhir, mungkin Ibu bisa menganalogikan seperti halnya tadi. Anak saya itu adalah uh, harimau. Jangan pernah paksakan harimau itu untuk berenang ataupun terbang. Ibu bisa katakan itu. Anak saya nanti akan uh, lihat apa yang akan uh, terjadi hari depan anak saya itu kalian bisa melihat nanti apa yang terjadi. Nah ibu yakinkan itu dulu di dalam hati ibu. Sehingga ibu sampai akhirnya tidak ada, uh, ibu jangan sampai down. Ibu sebagai pendidik si anak ini, jangan sampai ibu yang down. Kalau ibu yang sudah down, anaknya juga akan ikut ke sana. Itu yang harus ibu tekankan Gitu ya bu ya. Baik. Pak Lini, Pak Kiyagus Ridan, dan Bunda Farqiyah. Masya Allah, terima kasih ini pertanyaannya menginspirasi buat kita juga. Apa yang Ibu alami juga menjadi satu pelajaran juga buat kita semuanya. Barangkali boleh sedikit saran, Ibu nanti boleh nih. Memang walaupun saat ini di tempat Ibu tidak belum ada tempat terapi atau apa, boleh juga nanti kontak dengan uh, dengan tim. Boleh, mungkin di sini ada, ada Pak K. Agus Rif dan mungkin nanti bisa tatap muka secara visual begitu ya. Nanti juga bicara lebih dalam lagi untuk bagaimana sebenarnya menentukan treatment yang tepat ataupun juga program-program uh, apa yang perlu dibangun. Jadi insya Allah tetap semangat Ibu karena ini menjadi sebuah, apa namanya, sebuah amanah nih buat kita sebagai orang tua, apapun yang diberikan Tuhan itu yang terbaik buat kita insya Allah. Oke. Okay. Oh ya satu lagi Bu. saya baru ingat ini uh, apa namanya, dari isi homeschooling juga sebenarnya sih dia ada beberapa program Ibu coba aja di searching di uh, Easy Homeschooling. Mungkin masih uh, bisa membantu dari Ibu untuk me apa, membantu paling tidak dari sisi pembelajaran virtualnya si anak itu. Coba Ibu nanti di klik aja easyhomeschooling.id ya. Apa? .co id Saya lupa. Apa Mas dot .com ya? Iya yeah, easyhomeschooling.com. Coba aja nanti Ibu di situ biar yang ada... Uh, dilihat di situ, apa program-programnya? Mungkin memang bisa uh, dilakukan pembelajaran jarak jauh yang lebih intens. Oke, okay. masih apa lagi? banyak uh, oh, yeah. yeah. yeah. untuk alamat lengkapnya akan sudah ada di slide. Jadi nanti insya Allah bisa di-share dari di slide. Ya, kasih banyak yeah. Pak. Iya, baik. Barangkali ada lagi ayah bunda yang mau bertanya atau kan kami kasih kesempatan atau kalau nggak menginginkan untuk tampil kalau, mukanya okay, bisa baik, diketik aja mung mungkin pak pertanyaannya melalui chatting aja di zoom ini kan bisa private langsung kalau oh ya, emang baik. ada hal-hal yang memang bersifat private okay. baik Oke, okay. sambil menunggu Pak Deni atau Pak Agus, isi homeschooling sendiri ada program-program apa aja nih yang okay. mungkin bisa di-share juga untuk para ayah Saya bunda? Dapat. Ini ada salah satu uh, testimoni dari uh, apa namanya dari peserta homeschooling ya dari peserta homeschooling kita saya kepengen memutarkan itu dulu mungkin masih sebelum mengakhirkan nah, ini tidak bisa. nah uh, bisa kita lihat di sini isi e. homeschooling mengusung program dengan pendekatan personal program peminatan jadi di sini uh, apa namanya si anak ini sesuai dengan minat bakatnya dia mau ke mana misalkan si anak ada yang senang untuk menghafal Quran menggambar atau yang lain sebagainya kami pun juga yang ada memberikan uh, di isi e. homeschooling memberikan program itu termasuk juga uh, talent class. Nah, itu juga ada juga kemudian sekolah kelompok sekolah kelompok itu bentuknya Kayak belajar kelompok, jadi dia lebih ke arah, um, bukan sekolah yang klasikal itu bukan. Sekolah mandiri, privat akademik, privat mengaji, itu ada juga. Sekolah inklusi, ada juga sekolah inklusinya, dan paket ABC. Oh ya, untuk uh, Ibu Farkia tadi, nggak jadi masalah, Bu. Kalau seandainya anak nanti nggak, nggak diluluskan dari SD itu, juga nggak masalah. Sekarang pun juga bukan masalah lulus atau tidaknya, tapi masalah karakter nantinya. Jadi uh, pemerintah pun saat ini Mas Nadim mengangkat uh, tuh tentang bagaimana pendidikan karakter. Nah ini homeschooling uh, dari isi homeschooling itu kita head office-nya ada di Bintaro dengan Raya Veteran. Ini mungkin yang isi uh, homeschooling.id isi yeah, homeschooling.id nanti bisa dicek aja ke website isi homeschooling, kemudian bisa dicatat itu nomor handphonenya juga ada dengan isi homeschoolingnya. Oh yes. Dan saya ingin menunjukkan dulu ini. Nah, ini adalah anak yang dia berhomeschooling. Oops. Ini adalah anak yang berhomeschooling. Mungkin bisa kita lihat bersama di sini. Luar biasa pengalamannya dia. Uh, banyak sekali, ada pertanyaan juga nanti di chat Saat Pak. Ini dia sudah ya, ya. setelah, setelah video. Hmm. Maaf, tidak kedengaran, Pak. Iya, suaranya tidak terdengar. Iya, suaranya jaringan, jaringan, jaringan, kedengaran, enggak kedengaran suaranya. Gimana? Oh, suara tidak terdengar. Baik, ya. nama bentar, saya jelaskan sendiri. baik ya nah uh, ini dia namanya Azam Azam ini memang dia selama ini uh, sebelum dia masuk homeschooling dia di pesantren ya dia kemudian si ibunya melihat kok nggak berkembang potensi anak saya di sana terakhirnya ibunya pun mengarahkan anaknya untuk ke uh, apa namanya ke homeschooling nah ketika di homeschooling itu Anak dilatih sesuai dengan passionnya. Apa passionnya si Azam? Passionnya Azam adalah menjadi seorang pembicara, public speaking. Kemudian si Azam juga passionnya fotografi. Passionnya lagi si Azam adalah interview atau jadi reporter, atau segala macam yang sifatnya itu adalah interpersonal atau berkomunikasi dengan orang lain. Nah, di homeschooling, diarahkan secara maksimal sampai akhirnya dia menjadi salah satu uh, ketua parlemen remaja pada saat itu sehingga mengantarkan dia untuk ketemu orang-orang besar salah satunya adalah langsung ketemu presiden jokowi kemudian dia juga ketemu dengan uh, uh, uh, Uh, Anies kemudian di juga ketemu juga dengan artis-artis uh, karena apa? passionnya dia itu mengantarkan dia dan homes pergambaran dari Azam oke oke oke ini dari uh, Mbak Lulu Luluk, ya. Luluk oh, Nah gini tuh. jika ingin homes tapi orang tua tidak mendukung ya saya juga mau bilang apa kalau seandainya dari orang tua nggak mendukung isi homeschooling untuk bicara di situ, mungkin saya kasih gambaran yang memang jelas dari sisi psikologis dan juga dari sisi pendidikan, seperti halnya seperti itu. Atau bisa juga kita uh, membuat pertemuan-pertemuan zoom meeting seperti ini. Ini mungkin tepat juga dengan uh, coba nanti kita buka wawasan orang tuanya. Mungkin di lain sisi. Orang tua sudah tahu kelebihannya, tapi merasa, uh, ah repot, ah, ah ribet, ah. Nah, isi homeschooling sebenarnya memberikan solusinya. Apa solusinya? Sebenarnya orang tua nggak mesti repot itu. Hanya butuh support dan dukungannya saja. Hanya butuh support dan atau dukungan untuk si anak. Sebenarnya hanya sebatas itu. enggak semata-mata. Apalagi kalau anaknya uh, usianya itu SMP ke atas, itu udah nggak seribet. Begitu kalau menurut saya, Mbak Lulu Wadija. Oke, okay. ada lagi? Baik, ada lagi? Pak Denny, visualnya mohon, ini tidak kelihatan nih, gelap, mungkin bisa dicek. Serius? Oke, oh, apa di device saya ya. Kalau dari Ibu Bunda Farkia, apakah nampak wajah saya? Apakah nampak wajah saya? Nampak-nampak nampak, Pak, jelas. Oh, nah jelas. jelas, jelas. <gay> ya, mohon maaf nih, saya di device saya tidak kelihatan. Baik, Okey. barangkali ada lagi pertanyaan dari ayah bunda. Jadi, hmm. alhamdulillah sekarang sudah kelihatan nih. Oke. Okay. Baik, tadi hmm. sudah disampaikan tentang uh, sedikit gambaran program-program yang ada di Home Homeschooling oleh Pak Akhyar Rifdan, ya tentunya ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi kita sebagai seorang tua untuk memilih lembaga-lembaga uh, pendidikan yang terpercaya untuk buah hati kita tentunya. Ya sekali lagi yang paling penting adalah kita mengetahui uh, apa yang menjadi bakat minat, kemudian apa yang menjadi passion dari anak kita dan sehingga kita bisa mengarahkan dengan menemukan lembaga-lembaga pendidikan yang bisa mendukung ataupun mensupport bakat minat mereka. Yeah. Makanya Pak Yus di isi homeschooling ini untuk menemukan minat bakat itu diawali uh, anak itu sebelum masuk, dia beli formulir, kemudian dia uh, langsung anak ini diarahkan untuk psikotes gitu. Psikotes oh, okay. ke arah minat bakatnya. Nah, setelah psikotes minat bakat baru uh, saya mengatakan family Family terapi, jadi uh, langsung kita pertemukan nih ibu dan anak, uh, orang tua dan anak. Nah hmm. kemudian langsung di situ ditanyakan kira-kira apakah anak ready? Dari anaknya siap, orang tuanya nggak siap sama aja kita nggak mau gitu. Atau dari dari uh, hmm. apa orang tuanya siap, anaknya yang nggak siap kita juga nggak mau kayak begitu. Gitu. Jadi harus keduanya siap sama-sama memang merelakan dirinya untuk homeschooling. Nah, udah kalau udah kayak begitu enak jalannya. Gitu, Masis dan lain sebagainya. Gimana gimana Baik, ada lagi? Di Kupang. Oh bisa nanti coba bunda kontak aja ke admin homeschooling ya. Kira-kira bisa nggak long distance seperti itu atau apa yang bisa dilakukan itu mungkin bisa coba aja dikonsultasikan gitu ya. Iya. Kita di psikologi <tuk> aja, tadinya susah. Ya. Coba ke Himsi himsi uh, Kupang ya. Harap ya Iya, iya. <tuk> <tuk> baik. baik Harap Nanti kalau ke Jakarta boleh uh, bunuh yang ada bersama kita di sini. Oke. Okay. Mungkin itu aja dari saya. Ya. Oke. Okay. Dan saya mungkin itu aja. Baik, nah, baik. maaf atas segala kesalahan. Baik, Ayah Bunda, terima kasih. Atas... Baik, atas kesempatan yang di, diberikan Pak Ki Agus Rifdan, terima kasih sekali sudah sharing bersama kita di pagi hari ini menjelang siang. Alhamdulillah nih sudah hampir dua jam ya kita bersama. Uh, apa yang menjadi topik adalah yang paling penting kita benar-benar mengetahui apa yang menjadi minat, bakat anak-anak kita sehingga kita bisa menentukan program pendidikan, program pembelajaran apa yang sesuai dengan uh, kebutuhan mereka. Sehingga tidak rugi biaya, tidak rugi waktu, fokus dengan apa yang menjadi kelebihan anak kita. Nah, salah satunya adalah homeschooling yang menjadi satu -satu, salah satu program yang yang bisa lebih spesifik nih fokus mengembangkan bakat minatnya anak-anak anak, uh, anak, -anak uh, kita gitu ya maksudnya seperti itu. Baik, uh, terima kasih atas kebersamaannya pagi menjelang siang hari ini. Sekali lagi untuk narasumber uh, saya di pagi hari ini Pak Agustri dan Sori atas waktunya terima kasih. Dan ayah bunda semua yang menyaksikan tayangan ini, sekali lagi mohon maaf uh, jika ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Insya Allah kita bisa bersua kembali, dan jika ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, silakan. Tadi saya sudah share alamat website uh, Home Easy Homeschooling. Barangkali nanti ada yang mau bertanya, mau sharing, silakan feel free. Uh, nanti ada tim Easy Homeschooling yang bisa uh, menyambut Bapak Ibu semuanya. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih uh, atas kebersamaan pagi hari ini. Mohon waktu ya, kita akan foto bersama untuk... Uh, Memberikan kenang-kenangan nih, pagi hari ini kita akan foto bersama. Ya. Oke, barangkali mau menyalakan videonya silahkan. Oke, bentar ya. Oke, siap, satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Baik, kami mohon undur diri, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semua uh, yang berkontribusi di acara ini yaitu ada, saya ingin sebutkan, ada Anur Institute, kemudian ada Logos Village, dan Steven, Mune Lamfabet Indonesia, Nutri Club, dan Easy Homeschooling. Sampai bertemu lagi di kegiatan kita uh, yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.